Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti lovers, do Lovers serta leslah lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel keprsyangan kalian di Fatih yang akan mengabarkan kabar terbaru terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Keunggahan pertama persahabat ya kita lihat aja nih Masya Allah banget ya lagu-lagu didalasi kejora, ini luar biasa banyak sekalipun penggemar banyak sekali yang meminati Salah satunya adalah Selfie Lida persahabat ya yang mengcover lagu Takdir Cinta bersama Enda dan Onci Masya Allah luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan selalu berkah beroka terus untuk lagu dan karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Unggahan ini diposting kembali oleh akun Lesti Bilar Underscore Video Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut Jebolan Indosiar emang gak pernah gagal Soal suara mantap Makasih de Upin Lida Selfie 07 selalu support lagu-lagu Kak Rus Lesti kejora kalian luar biasa Masya Allah banget ya Alhamdulillah banyak sekali yang mensupport, banyak sekali yang mendukung karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali menuai pujian, banyak respon yang sangat positif diberikan dari para fans yakni dari city.n.aisah271066 karena nih si cantik selfie Lida katanya tuh Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar lain Dari akun Linda ada skor 1405 Masya Allah single Leslar enak banget Makasih Mimin semoga single Leslar ini versi selfie Enda dan Onci bisa trending lagi Amin Raka selanjutnya terbaik Mudah-mudahan selalu banyak diminati untuk lagu-lagu dari idola kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat, ada momen spesial yang membuat kita semakin bangga kepada Leslie dan Bila Ketika acara off di Banten ya, tepatnya di Cilegon Masya Allah ini tepatnya di rumah yang punya hajat, Leslie Kejora disambut dengan baik Langsung akrab aja nih persahabat ya, baru saja ketemu, baru saja datang langsung disambut Dan terlihat sangat akrab banget dengan yang punya Hajati, Masya Allah, Tabarakallah Inilah salah satu tentunya yang membuat kita semakin bahagia dan bangga Terhadap sesuatu lesni maupun di pilar. Diunggah kembali momen ini oleh akun HP Kentang Kota Sultan Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, banyak yang sayang ya dek Katanya tuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik Yang selalu sayang, yang selalu support untuk idola kita Postingan tersebut juga tentu dibanjiri banyak komentar Tentu komentar yang sangat positif dari fans sejati Yang dari akun Hana underscore Suhadi Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah semoga selalu dilimpahi keberkahan anak-anak baik Amin Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Neni underscore Nurhaini Mengatakan itu yang ngundang dari kemarin ya, masalah banget yang luar biasa. Baru saja datang disambut dengan sangat baik dan langsung akrab aja dengan yang punya hajat luar biasa seorang lesti selalu menjadi sosok inspirasi dan selalu menjadi contoh baik untuk semua banyak orang. Berkat terus sukses terus untuk idola kita. Dan ke kabar terbaru selanjutnya persahabat Ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan Vitamin segar di siang hari ini Kita lihat aja persahabat ya Masya Allah ternyata hari ini kembali beraktivitas persahabat ya Kakak Bilar kembali kerja syuting bareng Trio Gas Ada Bang Aris Kai Mudah-mudahan hari ini dilancarkan Dan mudah-mudahan diberikan kemudahan Amin Unggahan ini info ini kita dapatkan juga Langsung dari HP Kentang Kota Sultan Kalimat caption pun dituliskan Dalam postingan tersebut Semangat kerjanya, Papa Bilar. Gatot, kata katanya, kata -kata, gemas banget, ya." Selalu dukung, selalu support yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap stay tune, apa channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar tes ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana? Siapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.